Badui merupakan salah satu suku di Indonesia yang menarik untuk dibahas. Dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki, wilayah Badui kerap jadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Meski terbuka untuk dikunjungi, suku Badui memiliki peraturan ketat yang harus diikuti. Namun sejak pandemi virus corona, suku Badui memilih menutup wilayahnya agar tidak tertular virus dari luar, dan agar lingkungannya tidak tercemar. Jika berkunjung ke wilayah Badui di Kabupaten Lebak, Banten, kalian akan bertemu dengan wanita-wanitanya yang terkenal miliki paras cantik. Bukan rahasia lagi, wanita suku Badui memang identik dengan kulit yang putih, bersih, halus, dan tanpa noda. Publik pun penasaran, kira-kira apa sih ritual kecantikan, Agar bisa mendapatkan keindahan kulit seperti wanita badui, melansir dari berbagai sumber, berikut rahasia kecantikan wanita badui yang bisa kamu ikuti: dikutip kabar Banten dari berbagai sumber, gadis badui dikenal memiliki kulit putih, berambut hitam, bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping, dan juga memiliki guratan senyum yang begitu menawan. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena suku Badui masih berada di kawasan Tatar Pasundan, sehingga karakteristik masyarakat suku Badui sama dengan suku Sunda. Kebanyakan aturan adat juga berlaku untuk gadis-gadis suku Badui; mereka cantik natural tanpa menggunakan skincare, bahkan riasan make up sekalipun. Meskipun tidak menggunakan skincare dan riasan make up, sebagian gadis suku Badui luar masih bisa menggunakan sabun hingga sampo. Didukung dengan udara yang masih segar, dan juga air yang jernih, belum terkontaminasi oleh sampah ataupun zat kimia sekalipun. Suku Badui Banten menganut ajaran Sunda Wiwitan, yang dulu dianut Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, sebelumnya menganut ajaran Sunda Wiwitan, yang menurut sejarah kemudian memeluk agama Islam. Masuk Islamnya Prabu Siliwangi banyak ditemukan bukti sejarah, seperti tertulis dalam Naskah Syekh Kuro. Naskah Syekh Kuro tersimpan rapi di sebuah museum Prabu Siliwangi di Desa Kandang Tengah, kecamatan Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Namun meski Prabu Siliwangi dinyatakan masuk Islam, tapi ternyata tidak diikuti oleh semua keturunan dan juga rakyatnya. Ajaran Sunda Wiwitan masih dipeluk oleh sebagian dari keturunan pajajaran yang saat ini masih dianut suku Badui. Selain memeluk ajaran Sunda Wiwitan, suku Badui juga memiliki banyak keunikan, mulai dari adat istiadat, budaya serta yang lainnya. Ada satu fakta menarik yang menjadi perhatian besar dari suku Badui, yaitu tentang gadis Badui yang memiliki pesona kecantikannya bagai artis. Padahal suku Badui ini tidak mengenal dan memakai skincare atau kosmetik kecantikan yang ada di zaman modern ini. Apa rahasia kecantikan yang dimiliki oleh para gadis badui? Padahal mereka jauh dari skincare atau produk kecantikan. Ternyata rahasia kecantikan alami yang dimiliki gadis badui adalah dari alam yang mereka jaga selama ini. Mereka pun memanfaatkan tumbuhan untuk dijadikan kosmetik untuk merawat kecantikan secara alami. Dengan begitu gadis badui tetap terlihat sangat cantik memesona, meskipun tidak menggunakan kosmetik yang syarat bahan kimia. Di antara tumbuhan yang digunakan untuk merawat kecantikan, gadis badui ini adalah sirih, kecombrang, kicauan aren, pegagan padi, pacar kuku, kersen belimbing wuluh dan daun pandan. Hal ini karena dedaunan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang berhasiat untuk menghaluskan dan menyegarkan wajah. Selain daun, Masyarakat Baduy juga memanfaatkan umbi bukung untuk dijadikan merawat kecantikannya. Berdasarkan kandungan, umbi bukung memiliki kandungan yang dibutuhkan untuk menutrisi kulit wanita, misalnya saja untuk merawat rongga mulut mereka menggunakan sabut kelapa sebagai pengganti sikat gigi. Kemudian, untuk menghilangkan bau mulut mereka, menggunakan daun sirih yang direbus untuk berkumur. Gadis Baduy juga dalam merawat bibir. Agar terlihat merah merona, mereka memanfaatkan buah garuda. Lalu untuk masker wajah, para gadis badui menggunakan buah asam jawa, dan beras yang dipercaya dapat menghilangkan bekas jerawat. Itulah sekilas tentang rahasia kecantikan gadis badui, yang ada di pedalaman Banten tepatnya di desa Kanekes, Lebak Banten. Sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, Segala sesuatu tentang Badui tentu kerap menyita perhatian publik. Nah, menariknya lagi, beberapa perempuan asli suku tersebut ternyata juga tak kalah cantik dengan artis ibu kota. Salah satunya adalah Dewi, seorang ibu muda satu anak asli Badui. Parasnya yang cantik membuat Dewi sempat viral di media sosial. Ia bahkan kerap disamakan dengan artis Nafa urbah melalui sebuah video yang beredar. Dewi mengaku... Sehari-harinya ia menjual kerajinan khas Badui di rumahnya. Kalau suami hari-harinya ke ladang, nanam cabai, katanya dikutip depoktodai.com pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Dewi mengaku lahir di Badui luar, sama seperti kebanyakan suku asli di sana, Dewi pun tidak sekolah. Namun ia sudah bisa baca karena belajar. Lahir di Badui luar, suami juga sekolah sekolah bisa baca belajar sendiri, tuturnya. Kulit putih Dewi, tampak menurun pada sang buah hati. Tak sedikit warganet yang menyangka, bahwa paras cantik Dewi berasal dari keturunan Arab. Padahal ia asli suku Badui. Banyak yang komen, Teh Dewi mirip orang Arab. Memangnya ada keturunan Arab. Selama ini Dewi Badui menyibukkan diri, sebagai ibu rumah tangga. Sementara suami bekerja di ladang, ia akan memasak dan sesekali menenun kain. Kegiatannya paling di rumah, masak. Bikin kerajinan, tenun bikin selendang, kata Dewi. Parasnya yang cantik dan berkulit putih mulus membuat banyak netizen kagum dan penasaran dengan rahasia kecantikan Dewi. Namun ia menegaskan, semua itu alami. Bahkan, rambut hitam berkilaunya sudah asli sejak lahir. Skincare? Enggak. Lahir alami ini dari sananya. enggak pakai apa-apa. Rambut cuma pakai sampo biasa, ucap Dewi. Saat ini, Dewi tinggal di kampung yang sebagian besar dihuni oleh kerabatnya. Adik perempuannya yang tak kalah cantik pun, beberapa kali terlihat dalam video. Salah seorang saudara perempuannya pun, sempat viral, namanya Ayu. Mereka masih tinggal di kampung yang sama. Demikian pembahasan tentang pesona gadis badui, semoga pembahasan di atas bermanfaat bagi Anda semua, bantu kami dengan cara subscribe channel Jagur Travel, dan bagikan ke media sosial kalian, supaya kami bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat lainnya, terima kasih.